rata-rata orang akan berpikir, wah uh, oh, dia menceret, wah oh, dia, uh, dia sakit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurkan alimannya Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Aji Kenari. Kali ini Saya punya informasi penting buat teman-teman Wah ya kita jangan lupa teman-teman Ngopi dulu Waduh hmm. Ayo sambil ngopi teman-teman topik kali ini saya mengambil masih di daerah mabung karena teman-teman pasti tahu ya uh, mabung ini sebetulnya masih banyak pertanyaan dan mungkin uh, beberapa teman-teman yang masih kebingungan dengan mabung ini mungkin ya uh, ini satu masalah yang besar apalagi yang kita tahu teman-teman uh, mungkin pernah punya pengalaman uh, mabung sampai 7 bulan di materi ini saya memakai judul ciri-ciri burung kenari mabung ciri-ciri burung kenari mabung kadang-kadang kita bisa uh, terka kadang-kadang juga kita nggak bisa menerkanya contoh kecil seperti uh, ciri-cirinya yang nanti uh, kita akan bahas di sini oh ya yeah. Sebelumnya saya ingin mengenalkan beberapa uh, produk yang saya ciptakan. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab beberapa dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Termasuk termasuk dari mabung. Uh, nanti saya akan jelaskan beberapa produknya apa aja. Untuk yang pertama, ciri-ciri burung mabung yang pertama adalah suaranya pasti akan serak. Suaranya pasti akan low suaranya akan rendah biasanya itu terjadi dimanapun uh, dengan burung apapun ciri-ciri pertama ini terkadang sering kita salahkan bagaimana pengertiannya uh, kita sering salahkan uh, terkadang uh, dari teman-teman di luar sana itu uh, suara serak itu karena sakit teman-teman ya bukan ya Enggak semuanya suara serak itu karena sakit suara serak itu terjadi uh, akibat mabung dengan sakit itu sangat berbeda kalau sakit sudah jelas uh, burung akan uh, diam dan uh, bulunya mengembang itu sudah pasti teman-teman ya enggak enggak, mungkin enggak gitu kalau di mabung dia terkadang tidak mengembangkan bulu seperti lipsing, suaranya enggak keluar tapi biasanya yang paling signifikan Volumenya pasti akan menurun, sudah pasti akan menurun. Oke, yang kedua, di sini baru dimulai dari jatuh bulu. Jatuh bulu pertama itu biasanya di sayap ya, teman-teman. Sesuai dari yang video uh, yang di atas ini ya. Nih saya sematkan di sini, karena jatuh bulu itu biasanya dimulai dari fase pertama itu yang di ujung setelah yang di ujung baru kemudian di fase kedua ekor dan kembali lagi fase ketiga ke uh, bulu sayap lagi. Ini sudah saya jelaskan di uh, video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung di video sebelumnya. Yang ketiga sering tidak aktif. Terkadang beberapa dari burung uh, cenderung akan akan apa ya? Akan diam. Itu wajar ya, teman-teman ya. Nah, yang sering uh, terjadi biasanya di ciri-ciri uh, yang keempat yang keempat itu sebetulnya dilihat dari kotorannya kotorannya itu bisa kita lihat sedikit agak blendir biasanya uh, burung mabung itu uh, dia akan memproduksi uh, suatu minyak nah itu sebetulnya minyak daging ya itu itu minyak itulah yang membantu pelepasan bulu dari proses mabung itu sebetulnya teman-teman di ciri-ciri yang keempat ini biasanya terkadang teman-teman rata-rata -teman, uh, orang akan berpikir wah uh, oh, dia menceret, wah oh, dia, uh, dia sakit, belum tentu teman-teman, belum tentu itu karena proses uh, dalam uh, tubuhnya dia memang memproduksi minyak lebih banyak itu belum tentu uh, dia itu menceret dia itu sakit enggak selama dia menceretnya itu uh, berlendir dan bening itu masih sehat-sehat aja mungkin teman-teman yang punya kenari yang sedang mabung bisa cek kotorannya sendiri uh, kotorannya itu akan uh, berlendir besoknya itu enggak masalah ya asal jangan putih kalau masih bening itu masih wajar tapi kalau sudah putih itu berarti pencernaannya yang sakit begitu teman-teman ya nah seperti ini yang saya punya saya ingin kenalkan di sini adalah produk saya sendiri ini saya ciptakan untuk produk uh, mabung namanya extra molting di sini Alhamdulillah uh, saya sudah memiliki beberapa testimoni yang tadinya tuh berbulan-bulan enggak enggak mau rontok bulunya uh, rontoknya hanya satu tes tes tes netes netes netes jadi enggak enggak enggak tuntas gitu ya nanti saya akan masukkan di uh, kolom uh, deskripsi ya nanti linknya bisa diorder di order dia uh, Sophie ini saya sudah buatkan uh, satu racikan juga mana yang tadinya tuh setelah mabung enggak mau bunyi enggak mau bersuara lagi di sini extra voice saya siapkan uh, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadinya tuh enggak enggak mau bunyi lagi kok enggak rajin lagi kok enggak ini lagi enggak usah khawatir ini bukan bukan obat atau bukan apapun ya sebetulnya ini suplemen aja gitu karena kebutuhan waktu setelah mabung itu memang banyak sekali yang di, di, apa, di, dibutuhkan asupan nutrisinya kita nggak bisa uh, hanya satu saja yang kita berikan mungkin uh, hanya kalsium saja yang kita berikan nggak bisa terkadang ada, ada, ada yang lain kayak magnesium, fosfor, dan lain-lain itu uh, masih banyak lagi ada ujinya dan alhamdulillah ada beberapa dari uh, testimoni dari teman-teman dari Sedulur-Sedulur yang lainnya, sudah merasakan uh, kemampuan dari extra voice ini. Ini nanti saya masukkan juga di dalam deskripsi, uh, bisa dilihat uh, di linknya juga. Di extra food ini, sebetulnya makanan tambahan, makanan tambahan ini nggak uh, perlu, ini berbeda dengan yang lain ya. Ini nggak perlu lagi asupan nutrisi yang lain. Semua sudah ada di dalamnya, kayak kalsium, um, seperti protein, dan lain-lain. Itu sudah ada di dalamnya, jadi sudah include di dalamnya. Ini pun nanti saya akan masukkan di dalam deskripsi, bisa dilihat linknya, nanti bisa di-order di situ. Empat dari ciri-ciri ini, saya rasa sudah mewakilkan semua dari pertanyaan teman-teman, ya. Saya tidak bisa menjawab satu persatu dari teman-teman, makanya saya buatkan produk ini supaya bisa dinikmati lagi sama teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi, uh, insya Allah produk ini bisa mewakili saya uh, menjaga nama baik saya di mata teman-temannya. Demikianlah video singkat dari saya, ya teman-teman. Uh, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Uh, semoga. Uh, produk yang saya ciptakan ini juga bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh orang banyak. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, apabila ada koreksi, mohon ditulis di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar. Di video selanjutnya, kita akan bahas uh, beberapa komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya uh, saya itu adalah menarik. gitu, Kita akan bahas di sini. Saya akan bahas dibuat uh, di video selanjutnya. Begitu, teman-teman. Kalau gitu, saya mohon diri dulu. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.